Ah, yang suka goyang-goyang uh. gini. Oh, ini namanya rotor ya. Pura-pura <laughs> aja. <laughs> Hello everyone, welcome back on my Watch YouTube channel. Hmm, kali ini gue mau chill lagi, tapi obrolannya agak serius ya, mengandung sesuatu yang agak serius di dunia perjam tanganan. Nah, kali ini gue ditemenin sama Bro Han ya. Mumpung dia lagi belum kemana-mana. Jadi gue masih bisa nih ngobrol-ngobrol sesuatu yang agak serius. Buat kalian loh ini juga ya. Terutama yang udah mulai mau mengenal-mengenal dunia jam. Jadi gak cuma milih bentuk or harga. Tapi udah mulai agak terjun mengenal. Ya? <tuh> Oke, langsung aja ya. Mungkin obrolan yang pertama ya wah langsung pertanyaan nih ini ngobrolin apa nih? <laughs> um, di jam tangan tuh apa sih biasanya kalau nggak nggak merek terus biasanya case ya kan bentuk jenis tapi kayaknya yang sekarang ini langsung jeroan deh oke okay. mm -mm. movement ya mm -mm. Mm -mm jadi mungkin lebih ke jenis movement yang biasanya ada di jam tangan ya mm. any jam tangan jenis movementnya itu apa aja sih mungkin dari yang basic dulu kali ya oh iya mm -mm. yang Kalo... basic dulu karena kan sekarang ngeliat udah macam macem tapi yang mm. dari basic dulu movement yang ada di jam tangan itu apa aja sih gitu buat kalian simak ya ini ya by the way gue hari ini pakai dua jam tangan Eh sama kita. Biar mirip sama lo <laughs> <laughs> Biar imbang men ya. Oke siap Eh sama jisok juga tuh Iya Jisok juga ini <laughs> Jenis movement ya tadi ya Iya Yang paling dasar tuh Yang mulai basic dulu mm -hmm. jenis movement yang biasanya umum ada di jam tangan itu loh Apa aja sih biasanya Ya kalau jenis sih gue ngebaginya sih sebenarnya uh, Kalau yang ada di dunia horologi tuh Gue bagi jadi dua sih Dua ya hmm. Yaitu mechanical sama mm -hmm. quartz, nah ntar dari masing-masing itu terbagi-bagi lagi tuh. Oke, okay. jadi kalau quartz mm -hmm. kan ya, dia ada listriknya buat ngalirin listrik ke kristal quartz. Kalau mechanical enggak ada komponen listrik sama sekali kan? Iya, yeah. mm heeh, -hmm. ya kan? Nah, mechanical itu kalau mechanical ada dua jenis sih. Mm -hmm. Ada manual winding Sama automatic winding Ini kalau dilihat dari cara mengisi energinya kan mm -hmm. gitu. Walaupun yang automatic winding Sekarang ini bisa Bisa punya fitur manual ya Buat mengisi mm -hmm. juga Tapi tetap hitungannya automatic sih bukan, okay. bukan bukan manual ya Karena yang manual winding itu uh, Ya dia pure manual nggak ada rotornya gitu. Jadi oh. di Benderan itu kalau lu muter crown tuh Kalau dia pe, uh, mainspringnya udah mau kenceng tuh Dia makin berat tuh Oke okay. uh, Bentar ini. bentar Ke, uh, Tadi lu nyebut rotor Rotor itu yang biasanya kayak bandul setengah lingkaran gitu gak sih? Ya betul. Yang biasanya di jam otomatik ya? Uh -uh. oh, Oke okay. Itu bandul setengah lingkaran uh -uh, yang, yang suka goyang-goyang uh... gini Oh ini namanya rotor ya? Pura-pura <laughs> aja. <laughs> <laughs> ya jadi kalian kalau penasaran ya, sama jam tangan terutama yang eh uh, nya ini <laughs> transparan. Nah, ini namanya rotor yang disebut mm -hmm. Rohan tadi. Jadi kalau automatic itu sebetulnya eh uh, digerain biasa, kayak gerakan ayunan tangan, tangan, ayunan uh. tangan gitu aja sebetulnya dia udah bisa ngisi. Cuman untuk movement-movement yang terbaru biasanya udah ada fitur manual winding itu buat mempercepat pengisian power reserve gitu mm -hmm. jadi tapi sebetulnya kalian ngisi biasa bisa terus ya kalau buat yang masih uh, belum adaptasi sama otomatik biasanya kayak kalian kebanyakan goyangnya begini bukan begini sih ini enggak bakal ngapa ngapain kan gerakan <laughs> tangan itu ngayun kayak gini jadi rotornya kan dia ikut goyang kayak gini jadi Sebetulnya gerakannya lebih ke samping, ke atas Lebih ngayun kayak gini ya Kayak ngengkol Nah kalau, kayak gitu sih sebenarnya Kalau Seiko sih kalau nggak salah emang Apa, two direction ya mm -hmm. Jadi Two direction Kalau rotornya ber, ber, apa, berputar ke arah Searah jarum jam atau berlawanan Dia tetap mm -hmm. ngisi ya Tetap ngisi, ngisi uh -uh. Power, gitu. Tapi ada juga movement yang One direction tuh, uh, Ngisinya Oke okay. hmm. Kalau nggak salah Citizen sih Citizen Oh Citizen itu, tuh One Direction dia ya mm. Jadi cuma searah aja Kalau <coughs> yang sebaliknya dia gak bakal ngisi ya Hmm gitu Terus kalau apalagi Manual ya Manual mm -hmm. winding ya Kalau manual winding sih gak ada rotor Kalau movementnya kelihatan, Jadi lu mau lu goyang-goyang Sampai kiamat juga Gak akan nyala sih jamnya sih <laughs> <laughs> Gue dulu pernah punya jam Apa ya Jam Rusia ya mm -hmm. Kecil banget Tipis banget tuh Mereknya apa ya Lats kalau masalah salah Mm -hmm. Itu dia dress watch kecil banget dan manual winding. Jadi gua tiap pagi uh, sambil ngopi, gue puter kan sampai okay. berat. Terk, terk, oh udah penuh nih. <laughs> Pokoknya udah berat banget itu biasanya kalau manual winding kalau lu puter kalau udah mulai berat, mm -hmm. itu udah mulai penuh berarti ya hairspring ya, udah kenceng tuh ya. ya. Jadi mm -hmm. seninya di situ sih, seni kalau lu punya jam manual winding tuh lu bisa sambil santai sambil Iseng muterin crown gitu kan Oke okay. Nah itu sendiri ada pernah dulu temen gue yang bilang Katanya perbedaannya otomatis sama manual tuh Akurasinya manual tuh lebih terjaga bener gak sih? Atau hmm. cuman feel aja Karena dia gak ada rotor yang bisa keguncang gimana-gimana Jadinya mungkin karena pengisiannya dari uh, Ngencengin apa, dari crown, hairspring yang dikencengin Jadinya dia lebih steady dibanding otomatis Yang rotornya kemana-mana Kalau miring pengaruh hmm. ini pengaruh itu Mitos apa Cuman karena feeling orang tersebut sih Mungkin Sorry bukan hairspring, mainspring Oh ya yeah, sorry mainspring hmm. Kalau hairspring di balance wheel sound. Jadi kalau Gue sih baru denger jor aja sih hmm. Hmm. Jadi Ya tapi kalau kita logika kan uh, Namanya manual winding dia Gimana ya Komponennya mungkin lebih sedikit ya, daripada automatic ya, karena otomatis hmm. dia nambah rotor, nambah gerigi lagi buat nyambungin si rotor itu ke mainspringnya ya kan? Hmm. Terus ada escape-nya juga gitu ya. Kayaknya sih, gua rada-rada nggak ini sih, rada-rada <laughs> <laughs> nggak nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu ya. Gue emang nggak mempermasalahkan, iye. cuman dia bilang. Dulu pernah, gue mending ngambil uh, Gue iseng nanya hmm. kan, gue otomatik udah, udah Tapi ini manual, gue bakal Ini sekali bakal muter Gak apa apa sih, manual keren kok Udah jarang ada di zaman sekarang hmm. Dan akurasinya sih menurut gue Dibanding otomatik lebih terjaga Lebih bagus dibanding otomatik, oh gitu Gue bilang gitu sih <laughs> Ya sebetulnya gue emang suka sama manual itu Gitu loh, cuman karena ada pertanyaan gitu Dan dia jawab seperti itu hmm. Cuman gue emang belum gue bukan tipe orang yang ngetes akurasi sampai pakai time graper ya jadinya nggak terlalu ini juga kayaknya nggak juga sih kalau menurut gue gak itu juga hanya ya. mungkin uh, ya mungkin pengalaman dia ya pengalaman hmm. temen lu itu sama jam manual winding memang akurasinya yang kebetulan nih yang dia pakai tuh memang akurat terus gitu <laughs> kalau menurut gue gitu sih Oke. Okay. karena gue belum pernah denger tuh uh, Automatic versus manual gitu Maksudnya dalam hal akurasi, akurasi ya, ya. Hmm. Gitu. Nah soal akurasi sendiri juga Kalau seandainya per masih Plus minusnya per detik hmm. sesuai sama itu Juga gak terlalu masalah Emang begitu kan yeah. Kecuali kalau misalkan per udah lari 5 menit Atau lebih lambat 5 menit Udah jauh banget hmm. Nah itu baru mungkin perlu di uh, Kalibrate ulang atau disetting ulang Tapi kalau Cuman per berapa detik ya Wajar Ya, uh -uh. kalau perdenya sesuai dengan standar pabrik ya. Mm -hmm. Jadi kan masing-masing movement punya standar pabriknya tuh kayak ada yang plus 30 sampai mm -hmm. 40 detik per hari gitu. Jadi mm -hmm. ya kalau masih sesuai standar pabriknya ya itu bukan sesuatu hal yang jelek ya atau mm -hmm. <laughs> ada And kerusakan even. ya gitu. Ibaratnya gimana ya kayak kayak lu beli beli motor gitu terus hmm. di buku manualnya tertulis uh, motor ini mentoknya kecepatan 180 gitu ya kan hmm. terus uh, lu pakai tuh lu pakai terus sampai speedometernya sampai 180 nggak bisa lebih lagi gitu kan hmm. terus lu bilang rusak nih motor nih speedometernya nih <laughs> kan aneh gitu jadi uh, ya sesuai dengan itulah standar Standar yeah. pabrik memang bisa bisa disetting melebihi standar pabrik ya bisa lo setting jadi sampai bahkan lima detik per hari bisa. Cuman gak nggak akan bertahan lama. Iya. Yeah. Ah -ah, itu mm -hmm. sih. Resikonya di situ. Bahkan anak-anak uh, forum di luar sendiri pernah bilang kalau selama itu nggak jauh dari apa yang sudah tertulis di buku manual booknya sesuai kalibernya hmm. ya contoh yang paling umum nih Seiko kaliber 4R plus minusnya berapa per D nya Selama nggak lari dari situ ya sebetulnya itu nggak rusak gitu loh Jadi ini juga apa ya yang pengen kita sampaikan bahwa kalau kalian beli jam otomatis itu udah nggak akan mungkin bisa disamain kayak jam HP hmm. Jadi kalau misalkan ada yang, kok gak sama sih kayak jam HP gue, jam HP gue udah jam 13.01, ini masih 13.00, berapa detik lagi baru, ya ya itulah otomatis gitu loh. Yang mendekati akurasi kayak jam quartz, ada, itu pun tetap ada plus minus per day-nya, contohnya COSC aja masih ada plus minus, walaupun cuma mungkin di bawah 10 detik ya, 5 detik. Kalau mau di atas itu, ada si spring drive tapi koceknya, lumayan lumayan <laughs> <laughs> kayak gitu kurang lebih sih dan kalau, nah tadi kan gue bilang dua jenis movement basicnya tuh mechanical sama quartz ya mm -hmm. nah tadi nah. kan barusan kita udah ngebahas nih mechanical, mechanical. automatic sama manual mm -hmm. nah kalau kita bahas nih quartz-nya nih kan quartz uh. nih quartz ya kan, jisok quartz ya <laughs> oh quartz digital, tapi tetap quartz. Uh, <laughs> jadi uh, movement quartz itu kan intinya movement itu bekerja jika dialiri arus, arus listrik ya, mm -hmm. gitu. Nah di dalamnya ada kristal quartz yang memang bergetar di frekuensi tertentu lah. Gua lu pasti berapa berapa hertz itu getarannya mm -hmm. gitu. Jadi getarannya kristal quartz itu akan menggerakkan uh, jarum jarum detik. Jadi mm -hmm. ketika dia dialiri, dialirin listrik, kristal nya kan bergetar loh ter ter gitu terus dia okay. ngerakin, apa, jarum detik, gitu makanya uh, movement quartz butuh listrik, nah bedanya, bedanya source listriknya itu ada yang dari baterai, ada yang dari, apa, uh, gerak ya yeah. kinetik ya, kinetiknya Di kinetik seiko itu tuh gerak dikonversi ke listrik terus dialirin ke quartz kalau baterai ya dari baterainya, baterai kan bahan kimia dalamnya mm -hmm. bisa habis gitu Terus kalau ada lagi solar ya, Kaya, solar. Uh, kayak, ya, kayak solar kayak Jisok. Kalau Jisok namanya taf Solar. Solar. Kalau Citizen namanya ecodrive. Eco Drive. Kalau Seiko Solar. Solar doang. Jadi dia itu di dialnya itu punya panel surya mm. yang nyerap tenaga cahaya itu cahaya. buat dijadiin energi quartz mm. buat penyimpanan di situ. Nah ini juga. Uh, quartz solar ini banyak yang salah sangka bro Biasanya mm -hmm. Dipikirnya Butuh panasnya Oh enggak Dulu pernah ada yang uh, Ngaku Jam g low nih mm -hmm. Dijemur di jam 12 siang Di bawah batu Yang tempatnya sinar langsung Panas dong mm -hmm. Alhasil bukannya malah ngecas Malah fried tuh jam <coughs> <g spicy> Malah gosong beneran Iya <iks agriculture> <lacht> Namanya juga Solar ya e, hmm. like like energi gitu kan kalau hmm. lo kalau lo pernah pernah lihat ini ya rumah yang pakai pembangkit tenaga cahaya hmm, hmm, hmm. itu kan di gentengnya dia dipasangin kayak, solar cell ya kayak lembaran-lembaran iya. gitu kan iya lembaran panel gitu uh, aja sih ya itu sama aja sih cuman kalau di jam itu solar cellnya ada yang di dial di bawah dial ya hmm. ada yang di inner chapter ring Inner chaptering uh, ya. Citizen itu punya dua-duanya. Dia okay. ada yang versi uh, solar cellnya di bawah dial, ada yang di inner chaptering itu. Jadi cara kerjanya memang seperti itu kalau solar dan dia disimpannya di sebenarnya kalau kita bilang kapasitor enggak juga sih. Kalau setelah gue lihat lagi tuh. Baterai Modelnya kayak baterai tapi dia kayak punya dudukan gitu mm. yang langsung ke IC jamnya Baterainya gitu baterai khusus, baterai isi ulang sih mm -hmm. Mm -hmm. Jadi dia bisa, ya mungkin mirip kayak baterai handphone ya Kalau lu colok listrik dia ngisi Terus mm -hmm. uh, gak kena listrik, baterainya habis Cuman kalau ini pakai cahaya ngecasnya mm -hmm. gitu Nah bedain ya, toh solar sama quartz itu Biasanya ya nih kalau orang masih nanya itu kemungkinan nggak teliti Katakanlah nih ya jam modelnya sama Yang satu ngeluarin quartz basic, quartz baterai biasa, yang satunya solar Pasti di dialnya itu ada tulisan solarnya, kayak gitu Mau G-Shock yang biasa nih katakanlah 5600 yang biasa sama 5600 stock solar Selain beda di kode kalau dilihat gini doang itu pasti ada ketahuan sih mana yang top solar mana yang baterai biasa itu karena ada biarpun kecil selalu ada keterangannya hmm. sih kayak gitu terus biasanya kalau top solar misalkan di G-Shock kayak gitu biasanya ada tulisan L-M-H jadi low, middle, sama high itu nandain kondisi baterainya udah berapa energinya kayak gitu biasanya Gini ya Solar. Ya, top solar. Iya, yeah, top solar. Ini yeah. ada gua ngelihat ini nggak mungkin dewe. <kuh> Pasti yang lain. Kalau kalau pantat puter itu biasanya <laughs> 5000 series. Kalau pantatnya, pantatnya bukan ini ya, iya, bukan, bukan di screw, bukan di baut uh, ya. Ini pantat. ini true DNA gitu. True DNA top solar. Pokoknya kalau udah pantat puter itu <kuh> 5000 series. Kalau top solar yang biasa biasanya 5610. Tapi itu biasanya rata-rata multi-bensik sih, kayak gitu. Itu bedainnya gitu. Jadi nggak nggak perlu bongkar mesin or something ya. Jadi nggak udah usah. ketahuan. Bahkan jam analog kayak Citizen, misalkan Citizen Eco Drive atau mungkin Citizen yang quartz biasa. Kalau yang Eco Drive pasti di dialnya entah itu di sebelah mana pasti ditulisin Eco Drive. Bener, nah kalau yang quartz biasa ya ya udah quartz biasa gitu. Nggak nggak akan ada tulisan Eco drive hmm. or something, Seiko juga gitu. Sama bahkan yang automatic pun ada tulisan otomatisnya kayak hmm. gitu. Nah, yang paling basic lagi apa? Kalau misalkan nggak ngelihat tulisannya, jarumnya kalau quartz itu jarumnya geraknya patah-patah. Tapi kalau misalkan quartz, uh, automatic itu sweeping. Jadi lebih halus ya. mechanical kayak hmm. gitu. Itu bedainnya kayak gitu aja sih basicnya sweeping tapi dia ada bit per second ya? Iya ada bit per hmm. secondnya. Kecuali yang high bit itu udah agak halus banget. Hmm. Apalagi spring drive hmm gliding Kalau spring drive nggak ada bit, <laughs> no <laughs> bit per second. <laughs> <laughs> gliding. Ah, gliding. Nah jadi bedanya di situ ya. Mempermudah banget itu kok. Jadi kalian harus teliti banget jam kalian apa. Terus keunggulannya apa aja sih Macem-macem sih ya? Tapi keunggulannya di sini bukan perkara bagus mana bukan. tadi udah disebut ya kalau otomatis keunggulannya ya timeless. Lo mau sampai pakai sampai punya anak cucu pun ya selama itu jam dirawat ya dia tetap berdetak ya. Mungkin gua nggak bisa jamin akurasinya masih tetap kayak awal beli. Tapi yang jelas selama ada gerakan ya dia akan berdetak. Tapi main gua gua ada temen kan ya salah satu kolektor seiko lah. Dulu pernah dia bawa jam tangan King Seiko yang umurnya udah 40 tahun 40 tahun hmm. tuh 40 tahun Tapi terawat, tahun, tapi terawat mm -hmm. banget, mm -hmm. sangat terawat gitu Terus dia bawa time grabper pas dicek akurasi Wah akurasinya masih plus minus 2 detik Dua detik, COSC hmm. aja nggak segitu Itu King Seiko <laughs> lama sih <laughs> Lama yeah. kan, uh. makanya Nah jadi kelebihannya kalau mechanical itu tadi ya, timeless Ya, kalau akurasi mungkin bervariasi. Ya, tergantung movementnya juga, tergantung lu kelasnya, belinya yang apa nih, hmm. base movement atau yang mid atau yang buat high tier itu kan macem-macem gitu. Ya, tapi yang pasti, mechanical itu dia timeless ya. Tapi kalau baterai kelebihannya... Dia pasti tepat waktu on time Kalau plus minusnya ya paling bisa dihitung per bulan 15, 15 detik per bulan Iya hmm. per bulan kan 15 detik per bulan Jadi 15 detik tuh baru per bulan loh ya Quartz standar ya Quartz Lu standar Bukan yang high accuracy hmm. Kalau high accuracy kan uh, setahun itu ada yang 20 detik ada yang 10 detik hmm. Nah tapi kekurangannya apa nih kalau eh, si Quartz ya baterai habis lo harus ganti baterai hmm. gitu aja. Dan itu macam-macam kalau baterai biasa sih rata-rata 1, atau sampai maksimumnya 3 tahun. Tapi rata-rata sih 2 tahun atau 2, itu lo harus ganti baterai. Dan kalau seandainya quartz itu lo tahu nih, jam lo nggak pernah lo pakai ini yang quartz tiba-tiba mati. Buru-buru ganti baterai. Jangan didiemin tuh baterai di situ. Bisa aja berisiko bocor terus ngerusak komponen yang lain kalau udah kena IC-nya. Kena VCB or something, udah selesai. Lu sama aja kayak ganti jam baru. Hmm. Atau nah. solar juga gitu. Solar itu memang umurnya lebih panjang dibanding quartz yang biasa. Karena itu tadi kan pengisian terus kan dia bisa ngisi selama terpapar cahayanya, dia ngisi dan dia nyimpen. Tapi jarang dipakai pun juga diperhatiin. Jangan hmm. sampai nih sampai benar-benar mati. Kalau udah sampai mati Itu biasanya udah drop Kapasitornya kadang mungkin dia nggak mau ngisi lagi Atau mungkin panel surnya bisa bermasalah Jarum detiknya udah lompat-lompat nih Kayak 1, 2, 1, 2 Udah dua detik, dua detik Itu udah penanda ya Jadi itu udah alert Kalau Ah ini udah udah low banget ini Harus lu charge Jangan sampai benar-benar berhenti Kayak gitu Itu quartz juga gitu kan Kalau baterai mau habis Ya hmm. Ada yang kayak gitu Biasanya geraknya ada yang tek macam-macam sih ada yang dua detik dua detik ada yang detik sekali terus tunggu berapa lama baru gerak lagi baru berapa lama gerak lagi kayak gitu berarti udah low banget sih mm. nah kinetik juga sama kalau kinetik mungkin lu ngisinya lebih capek ya karena kan walaupun perputaran rotor kayak otomatik tapi karena dia nanti dari pergerakan rotor itu dijadiin energi listrik nah itu mungkin gerakannya lebih just jadi kayak lebih kenceng lagi hmm. dibanding otomatik ya oh. itu mungkin lu lebih capek kalau ngisi kinetik ya mungkin mekanismenya kayak zaman dulu listrik waktu ngidupin lampu harus dikayuh kayuh pakai sepeda hmm. dulu kan semakin lu kenceng ya semakin terang kalau pelan redup lampunya ya kayak oh ya men gitu. kalau kinetik nih saran gue hmm. lu harus punya ini uh, charger ya watchwinder ya kalau kinetik oke okay. nah watchwinder bisa juga buat automatican mm -hmm. cuman kalau otomatis saran gua sih uh, jangan selamanya lu taruh di watcher mm -hmm. Jadi kalau misalnya lu misalnya dalam satu minggu uh, lu nggak make jam itu ada ada berapa uh, satu hari gitu lu taruh jam itu di watchwinder gitu Oke okay. tapi kalau kinetik nggak mm. nggak masalah sih karena kinetik kan Uh, emang kapasitornya gak boleh kosong Kapasitor <laughs> gak boleh kosong iya, Tapi gue dulu kayaknya iya. Pernah tahu deh charger kinetiknya Seiko itu ada khusus Oh iya ada uh -uh. juga ada khusus. Itu biasanya buat jam yang tebel-tebel Itu kan kalau kalian gerakin Biasanya agak uh, kurang ya Jadinya dia ada chargernya khusus uh, Jadi tempatnya itu kayak Apa sih Kayak bulat gitu uh, Jam lo ini lo taro tapi posisi crownnya sesuai kalibernya berapa tek mm. nah, kayak gitu dan dia kalau nggak salah per 3 jam per 3 jam dia mati kalau belum penuh kalian boleh hidupin lagi kayak gitu sih biasanya kalau kinetik ada charger khusus ada yang punya charger khusus juga tergantung kalibernya kayak gitu jadi itu tadi ya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi bukan bakarak bagus mana mm -mm. bukan Oh iya satu lagi ya kalau kalian yang sering nanya nih kalau dipakai ke lapangan atau gimana Automatic sekarang udah makin canggih iya benar, Udah ada die shock iya benar, Tapi dalam kondisi tertentu Kalau mau diadu sama quartz ya jelas hmm. kalau pakai lapangan ya mending pakai quartz gitu Beda toleransinya sih ya Beda toleransinya kayak gitu Karena kan biar gimana gimana pun automatic itu punya komponen yang bener benar lembut-lembut juga ya DaiShock-nya seberapa guncangannya itu hmm. kan tetap ada batasannya kayak gitu Nah kalau kalau Quartz itu lebih beda lagi Quartz yang standar aja mungkin lebih tahan Apalagi kalau Quartz yang bener-bener dipakai lapangan contohnya kayak G-Shock hmm. Jadi beda, jadi bukan perbandingan Kalian lebih butuhnya ke yang mana dulu kayak gitu Kadang kita bingung sih mm -hmm. Kayak gue gue juga bingung sebenarnya kalau ada yang nanya Bagus mana otomatis sama Quartz itu kayak pertanyaannya itu kayak enak mana, ya kan, mm -hmm. uh, misalnya stick sama rawon, gitu. <laughs> enak mana stick sama rawon yeah. bagus mana sih kuat sama automatic itu ya sama aja analoginya, stick sama rawon mm. ya gue bisa bilang dua-duanya do enak, tapi dengan cara yang berbeda gitu mm -hmm. Makanya... itulah kenapa gue pake dua juga ini, ini quartz, <laughs> ini automatic karena gue suka, dan ini gak bisa dibandingin, that's why I'm wearing two, gitu loh. <laughs> quartz Hah? ini otomatis. <laughs> iya. Quartz automatic. <laughs> ya alasan yang paling kalau alasan secara science di jamnya sih mungkin cek akurasi dibandinginnya sama ini. Aslinya mah gua emang suka dua-duanya, uh. bukan buat dibandingin Betul. gitu. <laughs> Jadi itu tadi ya mungkin seputar movement basic dalam jam tangan ya buat yang kalian belum tahu gue rasa uh, Bincang-bincang gue sama Brohan kali ini bisa membantu kalian yang masih bertanya-tanya apa sih itu mending mana sih Buat kalian yang masih mendang, mending, mendang, mending, Tim ya Tim mending ya? Tim mending, ah, itu sebetulnya bukan mendingan mana Tapi gue sebetulnya lebih perlu yang mana dulu nih Mending mana, rawon apa astik? Nah, iya, iya <laughs> Lagi pengennya yang mana dulu, bukan ah, mending mana iya, gitu Iya, <laughs> Pengen rawon, ya, makan rawon Ya dua-duanya juga gitu. bisa ya Ya dua-duanya bisa ini dua-duanya ya Oke tadi itu ya obrolan-obrolan tentang jenis-jenis movement Nah kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa ya bisa langsung ke kolom komen Terus jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya Selalu mengunjungi website kita di jamtangan.com atau via aplikasi juga Biasanya ada promo-promo dadakan menanti atau flash sale ya kan Jadi see you on the next video